Shafa. Agak saya singkat ceritanya Nanti itu pak setelah alam ini hancur sehancur hancurnya Bumi gempa gunung meletus air laut tumpah ke darat, Halilintar menyambar planet-planet bertabrakan Semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan Termasuk malaikat Malaikat mati yang tinggal cuma Allah sendirian yang lain hancur semua tinggal Allah sendirian Allah patroli berseru-seru siapa penguasa hari ini mana Fir'aun yang ngaku Tuhan Nungol kalau memang Tuhan Mana Abu Rahad? Mana Namrus Mana itu Benito Mussolini Mana itu Adolf Hitler Mana itu Usni Mubarak Penguasa-penguasa yang aku berkuasa nol kalau memang penguasa Tidak ada yang jawab Pak semua sudah rebah Allah lalu berkata La ilaha illa Ternyata ha tidak ada Tuhan lain selain Aku. Allah sombong waktu itu. Kalau Allah sombong itu pantas. Menghadis kusi mengajarkan al qibria ulibasi. Sombong itu pakaianku kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia nggak ma nggak pantas pakai pakaianku. Kebesaran. Oh, pakaian Allah mau dipakai Sombong itu pakaian Allah Cuma Allah yang pantas pakai Nanti itu Yang pertama dihidupkan bukan kita Malaikat dihidupkan lebih dulu Tiupan pertama Malaikat hidup semua Diatur Panitia akhirat Yang nyambut tamu siapa Yang bin marawi siapa? Malik siap. Sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan-bajingan tengik. Yang waktu di dunia gak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat, jadi biang erok. Sama yatim kejam. Sediakan neraka. Baik. Ridwan, iya. Sediakan surga Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dan cinta kepada ulama, santun kepada yatim, suka menolong orang yang memerlukan pertolongan. Baik, jubilil mikail, iya, ke surga. Untuk apa ya, Rob? Ambil kendaraan bernama Burak, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Turun Jibril dan Mika'il cari kubur Nabi. Wang Alam sudah hancur-hancuran. Jangan cari kuburan, cari bangkalan aja enggak ketemu. Bingung dua-dua. Jibril sebelah mana kubur Nabi? Enggak tahu Mika'il. Lalu dua-duanya sujud, sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur Nabi. Allahumma salli alaihi wa alaihi. Ba. Seperti orang dari bangun dari kubur, seperti orang bangun tidur dan mengusap mata, menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri mika'il Lalu tanya Ayu Yaumin, ya Jibril, ini hari apa?" Jibril, "Ini hari apa?" Harga bahwa atau rahman ini hari yang dijijikan Allah Muhammad. Ini kiamat, kiamat Jibril, kiamat Jibril. Kalau, kalau memang ini hari kiamat umat saya mana Jibril umat saya mana Allah Kari. belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul. dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita dari dunia sampai akhirat beliau bela kita bangun dari kubur Tahu hari sudah kiamat yang pertama ditanya aina ummati umat saya mana jibril kita yang ditanya kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur lain pertanyaannya ini hari apa jibril kiamat jibril oh bini saya mana jibril Nabi enggak tanya khadijah Walah Fatimah Walah Aisyah Aina umat Umat saya mana Jibreel Umatmu, Iya Kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur Yang lain? Masih di kubur Oh Lalu kita ke surga Muhammad Perintah Allah Perintah Allah Sampai di surga seperti orang tak tah nabi itu resah gelisah mondar-mandir mukanya murung yang punya suara kan negur Muhammad labbaik ya Rob. enggak enak di surga ya enak kok kamu seperti orang nggak kerasan gitu resah gelisah kenapa saya saya teringat umat saya ya Allah umat saya Bagaimana nasibnya Iya saya sudah enak di DP, eh, DPR salah salah saya sudah enak di surga gaji cukup kursi empuk dapat mobil dinas ya, umat saya yang waktu kampanye kepanasan itu gimana nasibnya?